Coba itu paling flyin sa Indonesia. Promo openingnya promo uh, alhamdulillah di kesempatan pada bulan sawal 14 sempat di ini kita diberi kesempatan oleh pemerintah untuk halal bihalal walaupun sebenarnya dihimbau tanpa makanan dan minuman ini Mas Bud Mas Bud? Dabur Mokno ini sebenarnya dihimbau tanpa makanan dan minuman oleh pemerintah tapi kita kan orang-orang yang ini ya agak susah diperintah Bongkar PDW. Jadi kebetulan, alhamdulillah malam ini bisa berkumpul di dulunya ini skandal musik studio. Pimpinan koreografi, pimpinan, Mas Budi Slopi, Mas Budi Slopi. Mungkin ada sambutan dulu, Mas Budi. Pokok Aku desno Itu sebelum ada Bumi yang kita Minta Kau uh, rumah Untuk Sahabat Sahabat Karena ini memang Kau rumah yang Langkai Beberapa tahun ini Kita memang aku. Agak susah Untuk melaksanakan hal biaran Seperti ini aku. Alhamdulillah loh, Tahun ini aku. Agak bebas Pokok Waktu dan tempat Disinakan Pokok Pokok Pembukaannya Tolong, Berikan untuk Iya, aku pakai ini, tak, besok Oh, boy. Ini sebetulnya oh, Yang lama ketemu ini sama master anggit ini dari kemarin jujujuk mas anggitnya datang dan kita menemukan. orang yang murah senyum ini orang yang murah senyum smileman di ya alhamdulillah mungkin rezekinya luar biasa Adil dari ibu kota ketemu rekan-rekan di desa desa kerja seperti ini jadi istilahnya temu ponco tundang penjodohan yang dulu berapa tahun ini juga berapa tahun ada Mas Lewel, juga ada generasi kedua Mister Pasman. terima kasih ada Mas Eko Mas Luki Purdin. Sebagai supporter yang luar biasa Juga semuanya, teman-teman mungkin tidak saya sebut Terima kasih yang dari Kunil Juga terima kasih dari Pasifik ini, Penjunan Pasifik Juga mudah-mudahan tempe-tempe, mana tempe Oh ya Mas Robi somen, somen Temannya Ultraman Juga terima kasih untuk Master Project Halo, senyum. Mas, mas. Ya, diseputin, boleh diseputin. Eh, eh diseputin, diseputin. Okay. Ini, ini, ya soalnya. terima kasih. Sebenarnya, tanpa dia, Mas Sitiang, hmm. tidak punya kesempurnaan ya, mungkin. Terima kasih. Juga, untuk rekan-rekan yang lain, mungkin belum. Masih ke TV. Terima kasih, Alhamdulillah. Hari ini, Jawa Challenger. Terima kasih, Mas Rama. Mas ini Rahom. Aku udah ngomong iya, meneng terakhir. Saya bentar ini segeru aras, segeru aras. Saya nggak berangkat, saya di berangkat. Saya nggak berangkat, saya nggak berangkat. butuh mas berangkat, saya Saya nggak saya nggak berangkat. Saya nggak berangkat. Saya nggak Saya nggak kebetulan yang mulia mas Budis Nopi ini salah satu suhu senior di Basilia Oleh zaman saya belum mengenal daging sampai sekarang beliau tetap seperti tabah datang. ini ini nggak santai ya? langsung ya mas. ya apa? yang apa? yang mungkin menyumbang suara emasnya sini karena di wilayah ini ada musisi-musisi kalau talong awak ini setelahnya setelah yang sudah tidak asing lagi ada Mas Toto Tewer, yang memiliki alun di pasir apa lagi mas? oke atau masak gitu pulang orang ini ada Mas Ripil alias Mas ini satu generasi dalam saya Uyuh ya Ben Ya Apa ini Cari jodoh Ya karena Bukan wajah ya Paksa saya Eh aku pancet ini man Iya pancet Woh Enggir ya Boleh apa ini Aku lubuannya Boleh lubuannya Boleh lubuannya Boleh soh orang internet mungkin apa ya generasi migrasi lagu nah, mungkin nyanyikan lagu TikTok ke fitri, kembali ke fitri benar-benar ingin mengucapai izin mohon maaf, terakhir-akhir juga kita ditentukan di tempat ini karena cinta jadi saya request sangat cinta akan membawa kembali jadi kalau kita sudah cinta sama suasananya ini sama musik, sama teman-teman semua pasti ingin kembali miskin ke lagi bukan begitu, orang-orang Oh, Aku udah ngomong apa-apa Thank mm -hmm. Main. Kita makan malam bersama teman-teman dari -teman baru Musisi-musisi Basrian, Lumajang, Tempe Semuanya ada di sini, kita halau-halau pertama kali ya Ayo mas, uh, gimana rasanya? Nggak, oh mata Asik pecah Oh Oh